Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke requestan kali ini agak berbeda daripada sebelumnya Biasanya teman-teman itu ngirim hal-hal ya Kayak di FS channel Terus ada juga istilahnya hal-hal ustad Ada juga ya misteri Ataupun keunikan Ataupun tradisi perkampungan dan lain sebagainya Tapi di sini ya guys ya ada requestan daripada teman-teman sekalian Ini mungkin sedikit berbeda Yang mana saya dulu hanya membahas beberapa kali saja Yaitu tentang jersey Ataupun bisa dikatakan ya sepak bola lah seperti itu ya kan Nah di sini guys yang patut saya ingin tahu gitu kan Yaitu jersey perak FC 2023 Dilengkapi teknologi tinggi Ah ah ah ah Oh my god Kok bisa ya? Maksudnya teknologi tinggi itu bagaimana? Ini baju gitu guys ya Baju ya kan Kaos-kaos jersey gitu kan Untuk sepak bola Ini ada teknologi tingginya Gunanya untuk apa gitu teknologi? Apakah pemain-pemain istilahnya di internasional juga menggunakan baju berteknologi tinggi? Apakah? manfaat atau apakah kegunaannya apakah ada istilahnya mungkin komentator lebih lebih mudah menemukan untuk mengenal nama namanya atau kamera dan lain sebagainya saya kurang tahu ya nah, maka dari sini kita akan menonton bagaimana istilahnya kecanggihan daripada teknologi tinggi ini yang ada di Jersey Perak FC guys nah langsung saja kita play videonya let's go Assalamualaikum. Oke sebelumnya ini daripada suara media guys jangan lupa like share comment dan subscribe linknya ada di deskripsi Yeah. Jom kita layan videonya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak. Tepat dan fuh. Rasa dah lama aku tak sembang pasal Perak kan? Sejak-sejak ada -sejak orang terhumban ke Liga Premier pada musim lepas, lepas tu orang hampir-hampir jugalah terkubur di ulang tahun ke-100 diorang. Nasib baik ada anak jati yang selamatkan Perak FC ni. Lepas tu Liga Malaysia di restructuring Untuk musim 2023 ni ha, Dapatlah Perak FC ni peluang untuk bermain Di Liga yang tertinggi, Liga Super Untuk okay. video kali ni aku nak sembang Pasal JC Perak FC untuk musim 2023 ni Sebab ada satu benda yang bagi aku Memang bijak betul lah Diorang buat okay. benda apa tu ha, Kejap lagi aku cerita Lagi satu aku nak mention juga ha, Untuk musim 2023 ni Perak FC nampak proaktif betul ha, Cepat betul diorang buat kerja ke musim ah. 2023 ni Perak FC merupakan kelab per Okay, pelancaran jersey baru musim 2020. Pertama yang launch jersey diorang. Diorang still continue lagi pakai jersey brand Cheetah. Kau orang jangan tak tahu ah brand Cheetah ni brand lokal, brand daripada Malaysia tau. Oh. Nampak macam international punya brand kan? Iyalah saya kira brand-brand ni selalunya dari luar lah seperti itu. Tapi Cheetah, Cheetah tu biasa uh, tak ada faham juga lah mungkin Baru dengar atau gimana Tapi dengan nama seperti itu Dengan logo seperti itu Kelihatan dari luar negeri gitu Tapi ternyata ini produk tempatan guys Wow amazing ya yeah. Untuk musim 2023 kali ini Pera FC ada 6 set guys. Banyak banget dia dalam, ya ada 6 ya. Jadi dengan setiap satunya menggunakan base warna yang berbeza. Jersey warna kuning merupakan home jersey Perak FC. Standard ah warna jersey sama dengan warna bendera negeri Perak. Okay. Takkan dia orang nak guna warna merah putih pula. Itu warna bendera negeri lain. Dan standard juga ah warna kuning ni melambangkan kesetiaan kepada negeri dan raja. Untuk set hitam merupakan jersey away, warna putih pula third jersey, hijau biru dan dan ping untuk Jesse pre-match dan training Jesse. Kalau okay. ikutkan media release diorang, design Jesse Home dan third Jesse Perak FC untuk musim 2023 ni diinspirasikan daripada 12 daerah di Perak. Oh, okey, jersey home Perak FC 2023 menggunakan 12 daerah di Perak. Ah, okey, dan ia melambangkan perpaduan dalam kalangan rakyat Perak. Oh, macam tu. ada artinya, guys ya. Selain itu, makna desain ini juga melambangkan perpaduan dalam kalangan rakyat Perak, keterangkuman dan kebanggaan negeri rakyatnya. Kalau orang tengok betul-betul, ah. ada details 12 daerah negeri Perak dekat jersey ni. Design JC Away pula ah, diinspirasikan daripada gunung tertinggi dekat Perak iaitu Gunung Korbu Kalau based okay. on media release diorang ni, ah, diorang cakap design JC ni mewakili visi dan misi kelab bola sepak Bahawa satu hari nanti Diorang akan kembali ke puncak tertinggi Sekali lagi Sama seperti macam dulu-dulu Makna wow. desain apa semua tu ah, Standard lah Kau boleh je nak desain apa pun ah, Lepas tu nanti kau boboh je lah Apa makna desain kau tu Tapi ada satu benda ni Yang bagi aku memang bijak ah, Pera FC buat Orang Ipoh cakap memang brilliant Benda brilliant. simple je Letak link QR code je Dekat JC orang. Tapi tujuan dia tu yang bijak ah, Tujuannya adalah untuk register nama owner Jesse. Wow, jadi ada barcode-nya guys untuk orang yang misalnya beli gitu kan. Pemiliknya bisa ngasih nama gitu. Wow, keren banget. Berarti ini teknologi tingginya ini guys ya. Uh, apakah tidak ada di istilahnya kaos-kaos yang lain? Apakah hanya di perak ini aja FFC perak ya? Ini keren banget asli guys. Cuman kuris aja sih sebenarnya. Cuman sekarang itu kiris keris kalau di Indonesia sekarang keris guys bacanya ya. Jadi itu oh my god. sebuah hal yang udah umum gitu tapi di sini untuk keren Ownership claim So kiranya lepas fans beli JC Pera FC ni orang boleh scan QR code Dan akan di-linkkan untuk isi form Maklumat peribadi macam nama Nombor telefon, email wow, semua Data-data ni semua akan disimpan oleh Pera FC So lepas ni siapa-siapa yang scan balik QR code Akan dapat tahu siapa owner sebenar JC tu Oh bener guys canggih betul ya jadi jadi kalau kita beli nih kita udah-udah istilahnya beli bekas gitu kan Wah pengen tahu nih punya siapa ya dulunya seperti itu nah itu bisa kelihatan guys wow keren banget sih asli Wih kalau bekas-bekasnya artis gitu pasti mahal gitu kan nantinya bener gak sih Function ni ada dekat Jesse Original je. Ha, kalau ha. korang scan QR code dekat Jesse Chiplak, memang tak ada link apa-apa tak lah. Takut ada link ke website yang bukan-bukan. Ah betul. Aku tak sure lah. Kalau ada kelab bola sepak dekat luar sana yang ada juga function macam ni. Tapi bagi aku apa yang Perak FC buat ni memang bijak betul lah. Wow, Benda kan. ni memang bagus untuk kita mengatasi masalah Jesse Ciplak ni. Jesse betul. cetak rompak dan menggalakkan lah kan untuk beli JC yang original. Benar, -benar sih guys ya. Kalau istilahnya kita pakai original itu enak banget dipakai guys tapi kalau istilahnya yang KW kalau di Indonesia ngatain ya KW jersey jersey KW itu bakalan enggak uh, enak dipakai dan panas gitu. So lagi ramai yang ada inisiatif untuk support club. Selain tu Perak FC pun boleh ada database fans ah kalau dia orang nak buat promotion ha, ke betul, nak buat marketing apa-apa ke ah senanglah nak inform nak blast dekat fans dia orang. Bagi aku benda baik macam ni memang patutlah diapply oleh semua Keren. club yang ada di Malaysia ni. Bab harga pula bagi aku memang berpatutanlah. Untuk fans issue harga dia bawah 100 je which is RM79. Eh hey, murahnya RM79. Ya. Yeah, player issue pula hanya RM159. Eh hey, murah ya guys ya. Kalau wang sini sekitar 300,000 ribuan aja ya. Okey, termasuk murah lah. Ini kan original gitu kan yang bukan jiblakan gitu atau atau bisa dikatakan bukan KW gitu kan Malaysia ha, Ini lah kelebihan kalau pakai brand lokal Bab harga boleh kautin oh, Tak betul. bagi harga yang sikit darah sangat Aku rasa fans Perak memang wajib ah, Dapatkan jersey Original Perak FC untuk musim 2023 keren, keren. ni Siapa-siapa yang dah dapatkan tu Cuba sembang sikit Cita sikit Review Aha. sikit lah Okey kita jersey baru ni Terima kasih tu saja untuk video kali ni Kita jumpa lagi on the next video Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Berarti teknologi tinggi ya, teknologi tinggi, canggih apa ya? Ternyata canggih juga ya kan. Istilahnya kaos gitu, tapi bisa mengetahui pemiliknya siapa, pemilik pertamanya gitu. Kayak kayak mobil ataupun kereta itu kan tangan pertamanya siapa? Ada STNK-nya, ada surat-suratnya gitu kan. Nah di sini ini baju aja, jersey FC Perak ini juga kayak gitu. Oke, okay, kita akan melihat komentar-komentar. Di sini guys, selamat maju jaya, squad. Perak FC ya, syukur ada syarikat yang sanggup bela pasukan ini. Oke, okay. sebagai anak kelahiran negeri Johor dari ibu bapak kelahiran negeri Perak, saya doakan mudah-mudahan Perak FC kembali seperti zaman kendalian mendiang WEGANG. Oke. Okay. Saya dah dapatkan satu semasa perlawanan persahabatan Perak FC dan Penang FC di Stadion minggu lepas edisi fan issued ah kain sedap nih, nih nih dia komen nih dia komen nih Ah, kain sedap selesai pakai sangat berpuas hati dengan kualitinya Oke okay. sangat-sangat berbaloi dengan harga yang cuma puluh sembilan untuk fan Isus ah, Tahniah Cita karena berjaya menghasilkan jersey yang berkualiti ah, Moga F.C terus maju, jaya, dan sukses Dan terima kasih XOX karena telah menyelamatkan sebuah pasukan bola sepak yang menjadi kebanggaan rakyat Negeri Perak Darul Rizwan lebih 100 tahun lamanya. Wow, keren sih, keren banget, guys! Ayo, orang perak kita berikan sokongan padu untuk perak FC, ya kan? Buat orang-orang perak, ya, guys, belilah istilahnya untuk mensupport, ya kan? Pasukan bola ataupun klub perak FC, gitu kan? Terbaik memang, bijak inovasi nih. Orang perak patok beli jersey ini. Ini salah satu cara untuk support pasukan bola sepak Anda, ya kan? Murah kok. Ayah aku orang Gerik Perak, mak aku orang Baling Kedah. So aku ada dua kelab pilihan kat Liga Super. Tapi Pilihan utama jatuh ke Kedah sebab aku lahir dan membesar di Kedah. Aku pun kolektor jersi sampai sekarang tak pernah melintas nak kolek jersi perak. Ah pelik juga jersi player Isu perak 159 dek, ah jersi player Isu Kedah pula 130. Ah Kedah pakai brand internasional Lotto Code. Hmm, yeah terserah orang orang yang kena dapat apa yang kena di situ. sebab ada mungkin aa, teknologinya itulah Kan beda lah kan Tak semua ada kan Aku harap fans Perak kat luar sana Belilah jersi yang Ori Kita sama build up balik tim Perak Betul sedikit sebanyak Boleh juga support fan team Perak Kalau beli jersi Ori Betul lah betul-betul banget guys Jangan istilahnya beli yang kawet ya Belilah yang original Sebab apa di situ juga kita akan membantu Ya klub Perak itu sendiri Ya kan Kelab sepak bola yang kita sayang Iya kan, yang kita fans banget gitu kan. Kebetulan istilahnya kalau masalah bola itu saya kurang-kurang informasinya seperti itu ya teman-teman. Karena kalau pertandingan mungkin kita nonton, tapi kalau istilahnya menghafal nama-namanya dan lain sebagainya itu kurang saya guys. Mungkin pemain-pemain yang viral baru saya tahu gitu kan. Oke itu saja video kali ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman yang sudah request di Instagram ya. Terima kasih banyak buat teman-teman juga yang nonton video ini sampai selesai. Saya Pemirin Dudri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.